Silakan, pak, Tuh, pak nah, ini kejutannya pak oh. <laughs> kalau boleh tahu nih pak Bambang dari semua yang udah kita cobain nih hmm. yang best yang mana pak Bambang? gimana berdua enak ya? Okay? Awal ketiduran nah, ini dia ini yang dibilang gede sih ini. ini kayaknya yang lagi musim deh ya, nih Ini? Iya, oh. yang gede gede ini gede gede salah nih gede lu gede gede coba kalau gede gede coba, coba. yang gede coba gede gede gede gede gede gede gede gede gede gede gede remote, gede gede gede Dia yang tiga tiga ini cuma sendiri nih, cuma satu nih nggak ada temennya nih kayak ini bro. Gimana bro enak ya? Enak. Awas ketiduran. Enak, pak. Gimana nih? Betul betul betul betul. Halo mas. Oh iya. Ya halo. Pak ada yang saya bisa Musa. bantu dari MB Tech. Arif. Ada keperluan apa ya pak? Kebetulan kita berdua udah janjian nih sama Pak Bang. Oh iya saya telepon dulu ya Pak Bangnya. Silakan mas. Oh iya iya iya, pak. Sudah mas. Sudah ya oke, nanti saya tunggu di sini ya, mas ya iya oke pak oh, ya halo oh, pak iya, halo ya, oh Arif dari MBTEC pak mau saya pak dari MBTEC ya? dari MBTEC iya. pak ya sorry, okay. tadi okay. <laughs> tadi kita udah berhentak-berhentak nih jawabannya cobain ya gak apa pak, santai pak <laughs> nah, ini penasaran nih pak iya yeah. buat yang produk ini nih pak oh produk ini pak ya iya yeah. iya, ini produk uh, jenis sofa recliner pak ini pak ya ini yang single nih Okay. Terus, dia punya motor elektrik. Dia lebih nyaman kalau elektrik. Oh, kalau gitu. manual, kan kita butuh handle tenaga gitu. Kalau ini enggak, kita duduk santai, udah tinggal pencet aja. Kayak okay. gitu, ini lebih enak. ya yeah. Oke, okay, Pak, ini. Uh, Jenisnya uh, sofa L Pak ya. Oh, ini TL, untuk ya, Pak, ya? modelnya dia minimalis. Kalau ini enggak punya uh, recliner dia, Pak. Hmm. Cuma dia sanderannya bisa ini Pak, bisa diadjust gitu, Pak. Oh, diadjust ah, ya, Pak. betul. Ada beda -beda, ya, ya? Oh, beda -beda, Pak ada sudut kemiringannya beda-beda ya. sudut kemiringan beda-beda, Pak. Nah, seperti itu. Dari busa kayaknya empuk nih Pak, pakai busa apa ya Pak Oh ini kita pakai busa ada tiga jenis Pak ya, jadi kita uh, selain kita un uh, untuk kenyamanan, kita juga memperhatikan untuk kualitas Pak ya, untuk kualitas hmm, jangka hmm. panjang Jadi ini busanya kita pakai tiga jenis busa, hmm. lapisan pertama kita ada uh, namanya rebondit ya tuh, dia jenis busa keras, dia fungsinya untuk menahan dudukan biar enggak okay. mudah jebol. Berarti yang paling bawah, Pak. Yang paling bawah, bawah. dia atas webbing dia. Okay. Hmm. Yang kedua itu ada yellow super, Pak. Yellow super. Warna kuning, dia tuh untuk pengenyal itu. Okay, Dan sure. yang ketiga ada HR super soft. Dia HR. busa untuk biar empuk, biar nyaman itu. Oh. Jadi tiga lapis busa kita pakai di sini. Ini kayak ukurannya, luas ruangnya lebih gede ya? Ya, pak? ini jenis sofa L juga pak ya ini. Biasanya ini di ruang keluarga pak. Iya, ini buat nonton karena ini punya senderan yang cukup nyaman juga sama kayak sofa yang hitam tadi pak ya. Bedanya ini nggak punya recliner aja bedanya. Cuma untuk kenyamanan sama pak. Bisa request nggak Pak kalau misalnya kita jahitan pengen bendang pakai warna hitam gitu? Bisa, bisa Pak, oh, bisa, bisa ya? ya. Kita untuk model untuk jahitan ya. semuanya kita bisa request. Oh bisa ya. Ya karena kita punya pabrik sendiri Pak. Oh gitu. Oh. Iya kita punya workshop sendiri, punya pabrik oh, iya, iya, sendiri. Iya, iya, iya. Jadi untuk e, barang ini kita diproduksi di tempat kita sendiri. Oh, sendiri jadi ya Pak. Begitu iya. Tapi satu lagi menarik tadi pas kita masuk nih pak. Iya nih pak, ini, <laughs> ini yang bikin kita awal jadi penasaran. Nih. Ini apa nih? Selain selain tadi ada busa segala macam yang bikinnya mana pak? Bam? Oh iya pak, ini selain di sofa ini ya, selain punya uh, recliner, terus senderannya tinggi juga buat nonton okay. kenyamannya ini didukung sama beberapa faktor juga pak. Oke. Okay, yang pertama itu, pak. dari settingan webbing, webbing settingan webbing bawah, ya terus dari busa juga Oke. yang kedua dari busa, dan yang ketiga dari ban pelapis pak oh, bahan siap. pelapis ini e, sangat berpengaruh sebenarnya untuk sopa-sopa yang kita produksi pak ya kita rata-rata mengejar untuk menengah ke atas Pak ya, mm -mm. jadi untuk kualitas, untuk kenyamanan uh. itu selalu kita perhatiin Pak, ya dan salah satunya kita pakai MBTEC ini oh, yang okay. udah terbukti, terbukti uh, ilai -ilai. kualitasnya Pak ya Nah ini Pak, kalau ini kan kebetulan elektrik hmm. Pak ya, hmm. ini ada garansi atau mungkin jaminan dari ada-ada pak, ini? untuk elektrik ini kan kita menyediakan garansi pak oh, ya okay. selama 2 tahun ini sopa untuk perbaikan gratis, nggak ada biaya ya Kalau boleh tahu nih, Pak Bambang, dari mm -hmm. semua yang udah kita cobain nih, mm -hmm. yang best sellernya yang mana, Pak Bambang? Best Pak? Ya? Iya, Oke, yang, yang best untuk, untuk banget gitu. Di tahun untuk ini, Pak, ya, iya. model seperti ini, Pak. Oh, ayo, Pak. Ini, Mbak <laughs> Pini, ya. kita gak salah pilih. Iya. <laughs> ini bukan cuma di home theater aja, Pak. Ini di ruangan-ruangan nonton biasa, okay. atau ruangan tamu pun banyak yang pakai, oh, gitu. Iya, karena dia nyaman, Pak. <laughs> Untuk pemilihan bahan nih pak, mm. kan sofa itu yang kita tahu ya, kan ada bahan kain kanvas, Betul. ada bahan kulit sintetis. Ini Betul. bapak bisa aplikasiin pakai kulit sintetis, kenapa nih pak? Apa alasannya? Gitu, alasannya ya, pak iya. ya, untuk kulit sintetis kita sering pakai ya, apalagi di sofa-sofa seperti sofa harian ini yang yang khusus buat nonton ya pak, iya. intinya pak ya. Jadi intinya kalau misalkan ada ketumpah makanan, potol, potol, potol, oh, itu oh, gampang iya. dibersihin oh, pak. Iya. Kalau kain kan dia agak susah, oh, ya, makanya kita selalu ke konsumen selalu saranin untuk pakai bahan yang jenis seperti embitek ini hey. biar mudah dibersihin. Sih, gitu, minum kan? Bener -bener bro. Bener Temgur, ya saya kalau tanggul ada gitu. ya. takutnya oh. ada tumpah ada ya, apa? Bro. Dia gampang dibersihin. Oh ya pak, ada satu lagi pak. E, mungkin bapak kita lihat langsung aja mungkin Oh ya. gitu. Ya, oh ini kejutan buat bapak di atas pak di ruangan saya pak. Oh iya. Oke. Ya boleh pak. Oke pak. Wah, ini gudangnya lagi nih bro. <laughs> ini ada juga nih produk saya ini untuk bar. Oh betul. Memang posisinya memang dudukannya juga beda ya pak. Iya, dudukannya dia oh. lebih tinggi kalau untuk bar pak. Sama, sandarannya nggak terlalu tinggi pak. Iya. Oh, masih ada pak dari Emtek yang oh, putih. itu. Oh, ada masih ada. Yang mana, Pak? Yang putih ini, Pak. Iya, oh, ini, ya? Ya, ini kalau enggak salah yang Bitek. Kamaro kalau enggak salah tuh Telah kan Pak, Mas, Pak. Wow. Nah, ini kejutannya, Pak. Cuma wow. <laughs> saya sehari-hari kerja di sini. Saya Pak. Dilapisin, dilapisin loh, sampai bawah sampai kakinya. Sampil bawah. Iya. Ini berarti meja desain sendiri Pak Babe. Ya, produksi saya, sendiri. Ya? Saya produksi sendiri karena saya lihat meja gitu-gitu aja, Pak ya. Saya pengen mejanya berbeda. <laughs> Bisa jadi inspirasi juga nih ya. jadi Putra Suryana Furniture Indonesia ini Pak sebenarnya untuk di Jakarta ini berdiri 2017 Pak ya oh 2017 eh, saat itu bukan melanjutkan ya, ini nama baru Pak ya cuma okay. dari sisi lah keluarga, emang keluarga saya udah dari pengusaha furniture semua bisnis awalnya Pak ya betul, ya karena orang tua saya bisnis furniture ya mungkin saya juga mengikuti Pak ya okay. cuma saya pengen furniture yang bisa mengikuti perkembangan, perkembangan Pak ya. Iya. Oh, okay. Nggak, saya lihat-lihat produk-produk impor gitu, Pak. Itu bagus-bagus. Nah, jadi saya ingin Oh, acuannya ke sana. Acuannya ya? ke sana. Hmm. Ya, acuannya ke sana. Makanya uh, yang tadi di bawah itu banyak sofa sopari klien yang ah, sebenarnya ah, di Jakarta ini jarang jarang-jarang yang ada produksi melejain, ini. Pak ya. Hmm, kayak gitu. <laughs> Sebenarnya kita untuk fokus tuh kita lebih fokus ke dunia sofa ya Pak. Maksudnya dunia sofa tuh bisa dibilang jenis-jenis sofa. Tapi banyak kan Pak, untuk sofa tuh ada sofa recliner yang seperti tadi, ada sofa L, terus ada uh, kursi makan, mungkin kursi bar juga tadi Pak ya iya, ada. Iya. Cuma selain itu kita uh, karena banyak juga ya kebutuhan konsumen seperti meja dari kayu, itu kita bisa juga Pak. Oh. Kayak tempat tidur, headboard, ya Terus kita uh, pengerjaan untuk panel-panel untuk peredam suara juga bisa pak untuk bikin ruangan uh, home theater di rumah. Pak, yang tadi kita tanyain bro itu. untuk masalah <laughs> harga tuh, oh, harga mana? Ya, ya. ya, ya. Gimana untuk harga pak? Oke <laughs> oke. Okay, okay. Untuk harga pak ya, untuk harganya sebenarnya ada beberapa jenis ya pak ya. Itu tergantung material bahan yang dipakai sama berapa seat? <laughs> besiter oh. kalau yang tadi kan bapak dudukin itu ada yang satu sitter, ada yang 4 oh, okay. sitter, ada juga yang pakai konsol ada juga enggak ya iya jadi mungkin kalau untuk harga uh, acuannya mungkin bisa per sitter pak ya oh per jadi persatuan gitu ya, aja dari yang elektrik itu persiternya bisa di 6 juta pak ya 6 juta estimasi pak ya? estimasi itu pak ya nah. perdudukan dengan speknya reclinernya yang nah, elektrik pak okay. ya hmm. kita kirim Sampai Papua pun kita pernah kirim. Oh, <laughs> yeah. okay. Untuk area Jabod Jabodetabek itu kita uh, yeah. emang ada pengantaran oleh tim kita sendiri. Yeah, yeah. Terkadang kita kalau misalkan ada ke Jawa Barat yang gak terlalu jauh, kalau misalkan ongkos kirimnya uh, konsumen bisa yeah. cover. Ya? Bisa cover itu kita under. Oh. Yeah. Oh. Cuma yeah. misalkan kalau misalkan untuk luar, luar pulau seperti pulau. itu kita yeah. menyediakan ada ekspedisi yang udah kerja sama Pak sama, sama kita. Yeah. Hmm dari Putra Suryana sendiri pak, rencana nih biar produknya lebih dikenal, sama mungkin juga lebih sampai ke masyarakatnya apa pak, ada ada target atau ada target, visi pak, ya? Ya. target sama misi, misinya ada sih pak untuk misi saya pengen mungkin bisa ngelebihin pak ya. kalau misi itu kan ambisi pak ya betul, pengen ya? ngelebihin model-model atau sopa-sopa uh, yang punya merek. iya betul, ya, betul saya pengen bisa nargetin serapi, sekuat dan Setara atau lebih dari mereka <Gelulah <Gelulah> ya, Mudah, Harus inovasi jem, terus pak ya, ya. <Gelulah> iya, iya, iya. Yang kedua mungkin uh, lebih banyak dikenal mungkin pada Indonesia Karena ini kan kita produk lokal pak ya Kita harapannya uh, eh Warga-warga Indonesia ini bisa membeli produk lokal dulu gitu, yang tidak kalah sama produk impor Pak ya itu harapan saya ke depannya gitu Pak Nah apa bab ini kalau misalnya konsumen Putra Suryana nih masih ada yang tertarik ini gimana nih Pak caranya Pak? Caranya pak, oke okay. untuk konsumen yang tertarik bisa pertama bisa kunjungi galeri kami mungkin Pak ya galeri kami alamatnya di Taman Surya 2 Blok C2 nomor 6A Jakarta Barat terus bisa juga hubungi lewat WhatsApp kami di 08 lima tiga dua kosong dan kita ada di marketplace juga di Tokopedia dengan nama Putera Suryana uh, Furniture dan di Instagram ada di Putra Suryana Indonesia untuk lihat-lihat produk kami ada di sana semua Oke bang terima, ya. terima kasih ya sudah berkunjung sini ya. semoga ya, ya. sukses ya pak ya Siap, selalu pak selalu pak